Rahayu Rahayu Rahayu sagungin Dumadi para pemirsa yang Budiman kembali bertemu dengan video saya Jawa Kawedar Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kehebatan Dino pitu dan pasaran Limo Dino pitu itu seperti yang sudah saya jelaskan lewat video-video sebelumnya, Mengenai hari kelahiran Bahwa hari tuju mulai hari minggu sampai dengan hari sabtu Itu berasal dari dayanya suryo, Chondro, Kartiko, Bumi, Geni, Air, dan Angin Ini merupakan asal-muasal raga manusia Yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa Raga manusia itu terdiri dari Satu rambut, dua kulit tiga daging, empat urat, lima darah, enam tulang, dan tujuh sumsum. Ketujuh macam ini dari daya kuasanya Sang Yang Suryo, Condro, Kartiko, bumi, api, air, dan angin yang diciptakan Tuhan. Karena ini ciptaan Tuhan, maka manusia dengan kesadaran penuh bisa merawat dirinya dengan baik bahkan dengan mengeluarkan banyak biaya tidak menjadi persoalan. Ini naluri manusia baik yang laki-laki maupun yang perempuan tanpa disuruh orang lain untuk merawat dirinya tetapi dengan kesadarannya sendiri. Tindakan yang dilakukan ini sebenarnya mengawali cara untuk mengenal Tuhannya. Walaupun saat bersolek atau berdandan tadi lupa bahwa yang dirawat tadi merupakan ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Itu semata-mata hanya ingin berpenampilan menarik untuk dipandang orang lain. Ini namanya hari tujuh yang diciptakan oleh Empu di zaman dahulu kala. Yang diambil dari cerminan badan atau tubuh kita yang disebut jasmani. Kemudian tentang pasaran limo, yang namanya diawali dari legi sampai dengan pasaran pahing. Pasaran limo itu juga dikarang oleh Mpu yang diambil berdasarkan lima macam cahaya yang berada di dalam diri manusia. Orang Jawa biasanya menyebutnya dengan sedulur papat limo pancer. Setuluh papat 5 pancer ini selalu menemani, sekaligus menjaga keselamatan kita baik siang maupun malamnya. Keberadaannya sangat dekat sekali, tetapi kita tidak merasa bersentuhan. Pasaran limo itu terdiri dari lima macam cahaya, antara lain satu pasaran legi berasal dari cahaya putih yang berada di timur. Dari Anasir Angin, ini merupakan cahayanya Batari sri. Kemudian Pasaran pahing Berasal dari cahaya kuning yang bertempat di selatan Dari Anasir Air, merupakan cahayanya Batoro Brahmoh Kemudian yang ketiga Pasaran pon Berasal dari cahaya merah yang bertempat di barat Dari Anasir Api, merupakan cahayanya Batoro Koro Lalu yang keempat, pasaran wagi berasal dari cahaya hitam yang bertempat di utara dari Anasir Tanah merupakan cahayanya Batoro Wisnu. Kemudian yang kelima, pasaran kliwon berasal dari cahaya yang moncowarno yang bertempat di tengah-tengah. Ini menyatunya dari lima cahaya yaitu cahaya putih, kuning, merah, Hitam dan hijau ini merupakan cahayanya Batoro Guru. Batoro Guru itu adalah ratunya para dewa. Inilah kehebatan dino itu pasaran Limo yang berasal dari semesta alam, juga dari cahayanya para dewa. Coba mari kita amati kembali, kita hitung bersama-sama antara neptu hari dan neptu pasaran nabtu hari dari hari minggu sampai hari sabtu nilai neptunya hari 7 itu 42 kemudian pasaran 5 nilai neptunya ada 33 jika ini dijumlahkan ketemunya 75 ini yang dinamakan hari 7 pasaran 5 karena 75 itu adalah angka 7 dan 5 jika 7 dan 5 ini dijumlahkan ketemunya 12 12 ini rumus dalam satu tahun yaitu bulan selamanya selam, 12 bulan Kemudian dari mana nilai neptu hari dan pasaran itu asalmu asalnya Mari kita belajar bersama-sama untuk memahami asal-usul nilai neptu hari dan pasaran Sehingga bisa menjadikan manusia hebat Asal-usul nilai hari dan pasaran ini tidak terlepas dari raga manusia seutuhnya kalau raga manusia tadi berasal dari Suryo-Condro-Kartiko tanah, api, air, dan angin kemudian manusia yang sempurna itu dilengkapi dengan pancaendra juga lubang sembilan termasuk rohani juga cipta rasa dan karsa Ringkasnya manusia itu terdiri dari raga, jiwa, dan sukma Nah sekarang yang pertama saya akan memulai dari hari minggu yang nilai neptunya lima nilai neptu lima ini berasal dari mana? lima ini adalah simbol dari panca indera kita panca indera ini sebagai juru selamat manusia di dunia ini contoh kalau anda tidak kepingin selamat misalnya ada orang yang lewat di depan kita kemudian anda ludahi atau anda maki-maki atau anda Rotin, atau Anda lihat dengan mata yang menyeramkan, pasti Anda akan digebukin atau ditonjokin dengan orang itu. Alias, Anda itu tidak selamat, nggak percaya monggo dibuktikan saja. Kemudian, indra berikutnya, silahkan Anda artikan sendiri dengan logika Anda sendiri, karena apa yang saya paparkan ini perlu penghayatan yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, hari Senin. Hari Senin ini nilai neptunya 4. 4 ini merupakan gambaran dari Keblat Papat, kelima Tengah. Keblat Papat itu antara lain timur, selatan, barat, dan utara. Sedangkan kelima Tengahnya adalah badan kita ini seutuhnya. Kita itu setiap hari berhadapan dengan yang namanya Keblat Papat itu. Dari bangun tidur sampai berangkat kerja, dari rumah sampai kembali ke rumah lagi. Semuanya selalu berhadapan dengan keblat papat itu. Entah itu yang ke timur, entah itu yang ke barat, entah itu yang ke selatan maupun yang ke utara. Ini secara tidak langsung kita disuruh untuk menghargai setiap keblat tadi atau arah empat penjuru ini. Sebab rezeki yang kita peroleh untuk kelangsungan hidup sehari-hari ini ada di antara empat keblat tadi jadi jangan memihak hanya satu arah atau satu keblat saja kemudian yang ketiga hari Selasa hari Selasa itu nilai Neptunya ada tiga tiga ini berasal dari cipta, rasa, dan karsa manusia hidup dibekali dengan Hari Minggu yang saya sampaikan tadi, yang dilambangkan atau sebagai Juru Selamat kita di dunia ini, yaitu panca Indra tadi. Jika panca Indra kita dalam keseharian dalam bekerja, yang mengarah ke empat Keblat sebagai simbol dari hari Senin tadi, bisa kita kendalikan dengan baik, maka kita akan selamat dalam perjalanan itu sendiri. Sehingga cipta rasa dan karsa kita menjadi lerem dan menumbuhkan ketenangan jiwa. Ini dayanya hari Selasa sebagai simbol dari cipta rasa dan karsa. Lalu yang keempat hari Rabu. Hari Rabu nilai Neptunya itu 7. Angka 7 ini didapat dari terjadinya raga manusia. Lambang dari awal kesuksesan. Angka tujuh itu merupakan lambang awal kesuksesan karena posisinya ada di hari Rabu. Karena kalau anda menjadi orang sukses tanpa disuruh oleh orang lain, anda akan ngabdi saliro. Artinya akan merawat tubuh tubuh anda dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Ini kalau secara spiritual, Anda sudah mulai mengenal diri Anda, kemudian mengenal dengan Tuhan Anda. Hari Rabu nilainya tujuh ini, sebagai keseimbangan perjalanan hidup manusia dengan kesuksesan yang Anda peroleh ini. Kesuksesan yang Anda peroleh ini, bisa membawa Anda ke jalan kebaikan menuju Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika Anda lupa diri, Anda akan terjerumus masuk ke jalan kesengsaraan. Karena Anda sudah lupa diri dan juga sudah melupakan Tuhan. Lalu yang kelima, hari Kamis. Hari Kamis itu nilai Neptunya 8. Neptu 8 ini merupakan sifat hambek utomo yang dinamakan dengan Hasto Broto. Astro itu artinya delapan, Broto itu sifat hambek utomo. Jadi, delapan sifat ini yang harus kita miliki, atau yang harus dimiliki setiap manusia, bukan hanya dimiliki oleh para pemimpin atau para raja. Contoh seperti saya. Saya ini seorang pemimpin rumah tangga. Saya harus mampu untuk mendidik, mengasihi yang tidak membedakan, antara anak saya yang satu dengan yang lainnya. Ini salah satu dari Hasto Broto yang bisa kita jalankan sehari-hari. Angka delapan ini angka yang tidak ada putusnya dalam penulisan. Ini gambaran dari Hasto Broto yang harus kita kembangkan terus-menerus. Jangan sampai berhenti dalam berbuat kebaikan. Kemudian yang keenam, hari Jumat. Hari Jumat itu nilainya 6, angka 6 ini berasal dari kata Satworo Sat itu artinya 6, Woro itu artinya wucalan atau ajaran yang dimaksud tentang ajaran yang mencakup semua perjalanan hidup manusia yang sudah dilaluinya dari hari Minggu sampai dengan hari Jumat Hari Jumat ini istilahnya hari penyaringan antara perbuatan baik dan buruk untuk memasuki hari berikutnya yaitu hari Sabtu Lalu yang ketujuh hari Sabtu Nilai naptunya hari Sabtu itu ada sembilan Hari Sabtu mempunyai nilai sembilan Angka sembilan ini melengkapi kesempurnaan hidup Kesempurnaan hidup manusia itu diantaranya lubang sembilan Manusia hidup itu mempunyai lubang sembilan hidup Coba mohon maaf, Anda hitung sendiri. Ada berapa? Kalau itu lebih atau kurang, berarti orang itu cacat. Hari Sabtu merupakan hari terakhir dalam satu minggu, artinya setelah hari Sabtu akan berganti hari Minggu lagi. Ini merupakan gambaran dari perjalanan hidup manusia akan silih berganti. Inilah asal-usul neptu hari dalam. Satu minggu Yang sumbernya dari jasmani kita Atau jasmani manusia Kemudian nilai neptu dari pasaran limo Pasaran limo ini merupakan gambaran Dari rohaninya manusia Seperti kita ketahui Manusia hidup itu terdiri dari jasmani dan rohani Jasmani sudah saya jelaskan tadi di depan Yang ada sangkut pautnya dengan hari tujuh Kemudian masalah rohani Rohani juga digambarkan dengan hari lima atau pasaran limo Pasaran limo itu diawali dari pasaran legi Pasaran legi yang nilainya ada lima Nilai lima ini sumbernya dari sedulur papat limo pancer Yang selalu setia menemani keberadaan kita dimanapun kita berada Yang disebut nyawa atau sedulur papat Termasuk di dalamnya ada si hidup Mereka ini sangat setia Contoh di saat Jasmani ini sedang istirahat tidur Rohani mereka itu tidak pernah tidur Kalau salah satu dari mereka ini ikut tidur Kita itu mati Makanya orang tidur itu dibilang setengah suci Karena masih bisa menerima mimpi Padahal hakikatnya orang tidur itu lupa, tetapi bisa menerima mimpi. Saat bangun tidur, dia ingat, kalau tadi malam saya tidur tetapi saya mimpi. Nah, yang menerima mimpi ini siapa? Katanya kalau orang tidur itu lupa. Masa ingat saat anda mimpi tadi? Tolong anda cari sendiri ini jawabannya. Atau saya berikan sedikit pertanyaan, coba anda jawab sendiri. Saat Anda mau mapan tidur, Anda nyetel alarm jam 5. Karena Anda mau bangun jam 5, kemudian alarm berbunyi tepat jam 5. Pertanyaan saya, Anda mendengar alarm dulu baru bangun, atau bangun tidur dulu baru mendengar alarm itu? Kalau jawaban Anda, mendengar alarm dulu baru bangun. Berarti Anda itu tidak tidur. Karena Anda sudah mendengar sedangkan orang tidur itu tidak mendengar apa-apa. Tetapi kalau bangun tidur dulu baru Anda mendengar alarm tadi. Buat apa Anda mem membunyikan alarm? Orang bisa bangun sendiri tepat jam 5. Tolong apa yang saya sampaikan ini dihayati apa Semuanya ini bermakna atau tidak? Jika memang ini bermakna, monggo kita hayati. Kita belajar bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka wacana baru tentang hidup, terutama hidupnya Sedulur Papat yang berasal dari empat anasir tadi. Sedangkan lima pancernya adalah Sukma Suci atau yang disebut hidup. Empat anasir ini bisa Anda rasakan keberadaannya di dalam diri Anda contoh anasir angin, anda ini mempunyai napas napas itu dari anasir angin kemudian dari anasir air, anda punya keringat lalu dari anasir api, badan anda ini terasa hangat lalu anasir tanah, anda mempunyai daki atau bolot anda ini sehari mandi lima kali, begitu anda gosokin tetap aja itu bolot masih ada yang kedua, pasaran paling nilainya sembilan. Nilai sembilan ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan rohani yang ada di dalam diri kita. Kehidupan rohani, di dalam rohani kita ini ada sembilan elemen yang hidup yang pada saatnya nanti kita harus bisa melepaskan atau mengembalikan kepada unsurnya masing-masing agar tidak menjadi sandungan saat kita itu kembali ke Dumadi atau istilahnya kita itu sudah titiwansinya untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa jadi mulai sekarang saya sarankan carilah kabro serta ilmu yang bisa memberikan pinggulang untuk melepaskan yang sembilan itu atau mungkin Anda bisa tanya yang sembilan itu apa kemudian yang ketiga pasaran pon nilainya neptunya tujuh Angka tujuh ini juga dari gambaran rohaninya manusia Dari empat anasir, anasir angin, air, api, dan tanah Juga dari cipta rasa dan karsa Cipta rasa dan karsa ini berasal dari Tri Puruso Tri itu artinya tiga, Puruso itu sorot atau cahaya Ketiga cahaya ini tadi menyatu dengan cahayanya Surya, Condro dan Kartiko atau saya sebut dengan cahayanya matahari, bulan, dan bintang Keempat anasir dan ketiga cahaya tadi menjadi jasmaninya manusia Jasmani manusia itu sebagai wadahnya rohani Keduanya tidak bisa dipisahkan kecuali maut yang memisahkan Kemudian yang keempat Pasaran wage nilainya neptu 4 Empat ini sumbernya dari empat anasir Anasir angin air, api dan tanah yang mempunyai hawa nafsu yang harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti menjadi penghalang si sukma saat sudah temukan ing janji. Keempat anasir yang harus dikendalikan adalah dari anasir air yang mendorong nafsu keinginan, kemudian anasir api yang mendorong nafsu keserakahan, lalu anasir tanah yang mendorong nafsu kasantosan. Ketiga nafsu ini yang mengendalikan dari anasir angin Empat anasir harus kita kembalikan kepada unsurnya Saat nanti kita sudah koin janji tadi Agar tidak menjadi yitmo yang lemburu. Kemudian yang kelima pasaran kliwon Nilainya 8 Angka 8 ini simbol dari kembalinya kepada asalnya nanti Delapan ini sumbernya dari panca indra dengan cipto, dan karso yang menyatu dan berkembang menjadi ponchoindrio. Ponchoindrio ini adalah nuteng pangeran atau nutenga gesang. Jika sang gesang atau si hidup ini sudah waktunya kembali akan menyatu dengan yang dinamakan rahso. Rahso itu darah yang menyatu dengan sukma luhur kemudian meninggalkan jasmani kita demikian penjelasan saya tentang dino pitu pasaran limo silahkan anda hayati jika dalam penghayatan anda nanti sungguh-sungguh anda akan menemukan kesejatian hidup yang sebenarnya inilah kehebatan dino pitu pasaran limo dengan anda menyebut dino pitu pasaran limo anda itu sebenarnya sudah Mempunyai kemampuan, karena di situ jelas sekali Dinop itu merupakan hasil daripada Suryo, Chondro, Kartiko, Bumi, Angin, Banyu, dan Geni Kemudian pasaran limau itu adalah sumbernya dari lima dewa Sekian, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi